Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kita kembali semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 episod 7. Sepatutnya aku punya marathon hari pertama dah rehat dah. Tapi disebabkan ending episod 6 tu lain macam, kita akan teruskan. Tak apa kuasa, jom. Tak jumpa. Dia tengah menghala ke teknologi baru. Dia? Oh, Jenny Senang. pun dekat sini. Ada sesuatu yang tak kena Berswan. Aduh. Alamak! mah, dia pula. Azir pula datang. Professor. Nombor 3. Oh, bukan bug je. Aduh. Saya ulangi, ada orang ceroboh kawasan Azirum Lestari. Tapi oh, tadi salah oh. anggap pula kan? Sampai. So kita tahulah dia boleh manifest kan. Uh. Guna bug tu. Patut ahli pula jumpa. Allahuakbar. Eh, ejen Rizwan? Ah! Din Rizwan. Hidup lagi. Ya, sebab tak tahu uekah hilang kan lepas uh, ending season tu Jangan mengarut. Tiada siapa perlu cedera. Alah, guys. Oh. Oh, dia start makan lollipop dah. Habislah aku uh. oh. Ah! ZAP Tak oh. lupa apalah Yang penting dia tak membunuh lah kan Dia cuma nak, nak lari je daripada sini Aku tak tahu kenapa season ni tak ada sound effect eh, sound Soundtrack waktu lawan So macam Kurang sikit impact dia Tengok tu Macam biasa lah DOS kita tahu memang power lah Alright Lagi lah dia orang confused confuse. Aku kau pun dah kena curi ke? Hmm. Kenapa ni, cik? Rindu ke? sertai mereka. Jangan salah faham. Tak, kali kali ni clear ah. Salah faham. Tak seperti yang kamu sangka. Bukan Kaya macam sebelum ada. ni. Uh. Oh, Karia? Uh. Kena juga eh? nene macam mana dia orang lari? Sudilah saja Rizwan. Kalau kamu berikan kerjasama. Okey. Apa weapon? Tapi itulah Rizwan terpaksa apa bergerak dengan cara macam ni lah kan. Diorang mungkin still akan consider Rizwan sebagai jahat eh. Kan? Supayalah dia still cederakan juga lah kan. Ketua-ketua ni. Tak boleh ni. Karya ni tak boleh. Ya. He's one agent paling handal kan. Laju macam mana pun dia boleh juga. Oh, ada backup. Oh, baby dah kena tanam kot. Dengan bug. Cinco. Oh, dapat selamatkan Tengah menghala ke arah Oh Dia nak hancurkan tempat ni kot Apa yang dah jadi ni? Kan, ha kita kena pergi. Tapi Macam mana? Macam mana? mana? Boleh bergerak sendiri? Ah, Mereka sedang pereksor, tu. Siapa? Macam mana kalau ada yang cedera? Kau kena settlekan ya, ya, masalah tempatan dulu. ni Kalau Dato. kau nak Dato. pergi Dato. luar negara satu Dua Tiga Ya yeah. Boleh ke Tak Boleh kan Boleh boleh Mesti boleh sebab ada ni kan Alex Nice Bumi pula jatuh Aduh Kenapa Kena Oh no Alisha. Rosa Rosa pun tertimbus juga. Rosa? Aduh. Okay tak Rosa? Rosa. Oh pingsan. Dia mungkin tak dapat nak sambung kot dia injil kan. Okay nasib ada di ni. Kan dia orang kan bergaduh kan. So at least kan hmm. macam dia okay lah kan. Okay. Bertambah lagi lah development diorang Which is good lah Profesor Profesor dengar tak Profesor pun dah kena serang Tak boleh buat oh, apa lah Datang oh, dah namun tiga jaga, ni jaga, jaga, jaga. Selagi hidup Aku takkan biar rancangan kau percaya. Kan <laughs> Itu Boleh diuruskan Tentang Ya mikrobat cepat. lah Itu je lah cara dia ja. Semua mentok dan tewas oh dia pun kalah juga kalah juga ah eh? ah cepatlah campur je yo tepat ah alright settle tapi alex ah terus injer dua-dua belah tangan Aduh Semuanya yang mana yang injet kan Rosa Alex Dia pula Ada konflik sikit ada fikir macam apa jadi Rizwan kan Betul ke Rizwan tu jahat Tapi kali ni bukan salah siapa Tak terkejut ke Ejen Rizwan hidup lagi Ha kan Rizwan yang dulu ejen terhebat mata Dan masih terhebat Tak tahu dengan ganggu beros pula dulu ini memang serius ah. Season ni memang tak ada kompromi. Kamu pasti tiada siapa yang nampak dah Tak tak kisah Belum jumpa? Eh jap, ni. Hmm. Nampaknya mereka dah tingkatkan lagi perlindungan mainframe. Mungkin selepas apa yang terjadi. Haa. Tak apa, apa? Mainframe eh? Harap tak terlalu senang. Dia pun mesti nak cari Maksudkan mainframe juga. Ada ni dalam sistem mereka. Ada apa-apa lagi? Haa. Hmm. Bila akak nak datang? Akak Sikit lagi Okay Semuanya dah hampir sedia Kakak Buat betul-betul tau Ya yeah. Kim lah tuan Kakak dia yang dah lama hilang Busy Disebabkan dia Sayang sangat Kakak dia yang dah lama tak jumpa Dia follow saja kakak dia Dia Sama position macam Rizwan Waktu season 1 Tapi lagi complicated lah sebab dia beradik Base terbakar Apa jadi dengan nombor 4? Doktor Oh no Aku tak rasa dia mati Aku tak rasa Aku tak rasa Please Oh, oh Banyaknya pulak sini Pulak situ lagi Aduh Dah tukar outro lagi Kau tengok Mereka suka buat macam ni Alright guys So itulah dia Untuk episod 7 7 Agent Ali season 3 Memang semua benda dibiasalah biasa dah tengah-tengah dia dah Rapid up lah semua benda maksudnya plot Dah tahu dah siapa ni siapa role ni siapa role ni kan Tapi itulah sedih Sebab apa Mata akan lihat Rizwan sebagai musuh lah kan Sebab dia nampak dengan uh, DOS Lepas tu harap-harap Dr. Akram tak mati Kim Tak adalah kita tak jangka tapi aku dalam hati aku tak nak lah dia, dia yang jadi apa punca semua maklumat-maklumat daripada mata tu transfer ke Singko Tapi itulah nak buat macam mana dah macam tu cerita dia. Dan dia akan di dengan rasa sayang dia dekat kakak dia lah kan. Dipergunakan macam tu je lah. Tapi apa pun benda tak habis lagi. Kalau korang suka dengan reaksi aku, aku pun dah tak terkata dia ni. Korang boleh like macam biasa Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa di next episode Untuk merungkaikan lagi story ni Jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye